hey you welcome back again kembali ya bosku masih bersama adek di sini ya adeknya loh oke bosku kita bermain dengan yang manis-manis lagi bosku ya wow kita ketagihan sama yang manis-manis ini bosku oke setelah kita berbuka dengan yang manis kita sekarang memainkan yang manis-manis ya bosku oke buat buat kalian yang baru pertama kali gabung baru pertama kali nonton baru pertama kali mampir di channel gua gua ucapin selamat datang ya bosku ya selamat datang oke semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku jangan lupa like like comment dan subscribe -nya ya bosku thank you banget bagi yang belum tahu juga mengenai apa grup yang udah gue buat gue ada buat grup ya di sana kita berbagi pola-pola gacor jam-jam gacor trik-trik gacor dan RTP-RTP baru terupdate terbaru tervalid termantap tertop top, top marko top josh marko josh pokoknya dah ya ada di situ linknya ada gue taruh gue taruh di tentang channel ya bosku gue taruh di tentang channel linknya bosku ya silahkan aja langsung mampir ke tentang channel bosku atau langsung ke apa ke pin komentar ya bosku ya di sana di komentar di kolom komentar gue taruh di sana gue pin gue sematkan ya kalau nggak tahu di pin ya gue sematkan di kolom komentar jadi nggak bakal nyari jauh-jauh ke bawah itu di atas tuh langsung lah dari situ gua sematkan di kolom komentar ya langsung aja cek hijab ke grupnya uh, mantap sekali bosku kita langsung dapet free skaternya bosku ya kali ini kita bawa modal yang receh-receh aja ya bosku ya. kita bawa modal 100000 ribuan aja ya bosku pokoknya ya itu modal yang paling minimal lah ya. ini standar ya standar inter, internasional bukan standar nasional eh uh, para slaughter menengah ke bawah ya 100.000 ya nggak apa, apa lah bosku namanya juga modal receh ya bosku ya Moga aja kita JP ya. nggak usah banyak-banyak kita yang penting dapat ya bosku ya. Oke jangan jangan jadikan ini sumber penjara ya bosku ini jadikan hiburan aja semata ya bosku ya. Uh mantap. Oke sabun ya sabun. Permen tuh ya. Pisangnya semongko mantap pecah juga. Kita dapat tambahan lagi. Wah. Dapat bom lagi. Jos Marco, Jos benar Top Marco, Top asli. Asli. Top Marco, top. super langsungnya mantap banget bosku langsung dapet bosku joss oke right, bosku di jatah kali-kali ini lagi bosku mantap sekali bosku sekarang udah dapet 100.000 ya bosku pokoknya kita dapet eh, 100% atau 200% kita langsung balik kita langsung cabut ya bosku hmm, mantap kali bosku. Mantap sekali bomnya ya Yang gue suka dari sweet bonanza ini bomnya tuh enggak sedikit ya enggak kali enggak kayak si kakek cuma kali dua kali dua kali dua ya Ampun oh, kakek si Tapi emang kakek masih gacor ya bosku Silahkan terserah kalian yang mau main gue sih lagi suka sama sweet bonanza ini ya bosku Sweet Bonanzing ya. <laughs> Oke okay, bosku all right Jangan lupa ya bosku di like di komen ya komen apapun aja langsung kita adu mekanik di kolom komentar bosku ya silahkan adu mekanik di sana bareng sama saya sales yang sepam sepam pun komentar itu anjir dapat lagi bosku gila banjir banget sekitarnya ya banjir banget ini mantep banget Jos Marco Jos teman top, foto sayangnya 20 puluh kali lima bomnya itu nggak pecah lagi bosku ya What the fuck man What the fuck 6 doang ya hmm. satu lagi tuh dapet kalau lo lollipopnya ada satu lagi dapat kristin lagi tuh kita alright bosku jangan lama apa ya langsung aja cek ke tentang channelnya di sana ya kita coba ya bagi yang belum punya akunnya langsung aja daftar bikin akun tuh di situs yang gua taruh ya di situ linknya gua taruh situsnya ya jadi kita enggak pakai game ini enggak pakai download mantap sekali tak tambahan beneran bosku thank you banget sumpah sudah, bukan ini. Bener-bener lagi gacor ya bosku. Ini lu mau lihat rtp nya Kalau lu lihat rtp nya langsung aja di tentang channel juga udah gue sediain. rtp nya atau langsung aja tanya di kolom komentar ya, bosku. Langsung aja tanya di kolom komentar atau ke grup juga. Langsung bisa, gue pasti di grup pasti ada yang jawabin ya pasti ada yang ngasih link untuk lihat RTV nya bosku ya gabung-gabung aja ya di sana siapa tahu kalian bisa dapat dapat bonus-bonus atau dana-dana kaget atau apalagi gitu ya ya lumayan buat tambah-tambahan modal bosku thank you banget kalian ya hmm mantap semongko habis ini semongko nice semongkonya pecah oke anggur hitam bukan anggur merah ya hitam apa eh itu biru eh mata bagaimana sih macam buta warna aja gua. Oke, Bosku, jangan lupa ya like-like komen dan subscribe-nya, Bosku, karena subscribe itu gratis, tidak perlu bayar apapun, ya, Bosku. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang begitu berat ya, Bosku. Cukup gerak gerakan jempol kalian ya untuk mengklik tombol like dan subscribe aja, Bosku. Kalau komen mungkin agak lelah ya kalian ya. Tapi bagi kalian yang suka ngebacot atau ngomentarin apa seseorang yang entah negatif atau positif Silahkan aja tulis aja di kolom komentar ya bosku gua terima setiap komentar dari kalian ya bosku gua terima, oke okay, thank you banget Yang penting kalian nonton bosku ya Subscribe dan like, oke okay, Mantap, nice banget lihat bosku, udah dapet 285 kita Gila, gilz banget, gilz asli Asli gilz banget Amazing pokoknya dah alright bosku alright bosku alright mantap oke okay bosku selanjutnya apa ya selanjutnya apakah kita dapat lagi nih spin gratisnya oh tidak bosku tapi lumayan sekali ya sudah dapat 300.000 ribu bosku nice banget nice banget joss top marco top joss marco joss ya bosku ya Langsung aja kita kembali di turbo ya bosku ya Nanti kalau udah selesai di turbo kita ke quick ya bosku Abis quick ke turbo lagi ya Pokoknya polanya diperhatikan aja bosku Tapi pola itu jangan langsung dijadikan patokan utama bosku ya Pola itu tergantung masing-masing ya Tergantung masing-masing Setiap -masing. orang ya bosku ya Oke okay, thank you banget bosku kembali lagi dipandangin aja dulu ya semongkonya mantep pisang kotek koteka itu mantap sekali hei semongko lagi pecah mantap bosku nice Oke langsung aja kita ke quick 30 ya, bosku hmm Oke okay, buat penutupan kita coba buy spin aja ya bosku. Kita coba peruntungan kita buy spin ya. Enggak usah takut, enggak perlu ragu, enggak usah risau, enggak usah bunda gulana. Kita pasti menang ya. Kita pasti profit, gua yakin 100% profit ya bosku. Ya. Oke, okay, kita buy spin di 120. Dah, ditambahin lagi, Bos semangat ditambilin lagi semoga ini enggak bodong ya enggak boncos ya bosku nice you e boom clip 12 bosku sensasional ini asli auto sensasional yo iya lah yo i nggak mungkin kita nggak sensasi sensasional oke okay? nggak sekali kali Bosku gila Di luar ekspektasi banget bosku ya Di luar ekspektasi banget Ternyata kita dapat profit yang Hmm Bukannya 200 lagi ya Ini mungkin 500 bosku ya. Ini udah kali 5 5 kali lipat bosku Bener-bener mantap sekali bosku Oke thank you segitu aja Kemungkinan hari ini gue akhir ya Gue WD aja ya bosku Thank you ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku